Hai hai hai tahukah kalian sob, jika hutan Kalimantan dianggap sebagai paru-paru dunia yang mempunyai panorama cantik? Tetapi siapa kira, rupanya hutan ini mempunyai mitos cerita mistis dan misteri yang bisa membuat orang merinding saat dengarnya. Hutan ini menghampar luas dengan banyak pohon besar yang berdaun lebat hingga menambahkan kesan-kesan horor pada hutan Kalimantan. Ya, namun ternyata penampakan sosok makhluk misterius yang sering muncul di hutan ini juga sering terjadi, loh. Apalagi ada salah satu misteri yang paling mengundang perhatian ialah ular tangkal lalu. Ya, seekor reptil menakutkan berukuran besar yang namanya begitu dikenal oleh masyarakat Dayak di pedalaman Kalimantan. Selain ular raksasa tersebut, ternyata ada juga sosok pemakan daging yang saat ini masih berkeliaran dan masih menjadi misteri di hutan Kalimantan. Penasaran? Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Hampir 20 tahun yang lalu, Seekor binatang misterius ditemukan di hutan Kalimantan. Namun sepanjang waktu itu, hewan tersebut masih diliputi misteri. Foto hewan yang sering disebut sebagai makhluk kayan mentarang itu diambil tahun 2003, tetapi baru dipublikasikan pada 2005 lalu. Tim WWF juga memastikan masyarakat setempat tak mengetahui keberadaan maluk tersebut. Hewan pemakan daging atau karnivora itu disebut mirip dengan beberapa spesies. Salah satunya disebut lemur, atau ada juga yang menyebutnya seperti musang. Saking membingungkannya, makhluk yang berpotensi menjadi spesies baru tersebut, menyandang banyak nama saat fotonya dipublikasikan. Ada juga seorang penulis yang menyebutkan, dengan kucing rumah, bahkan sebuah surat kabar memberi label kucing, anjing, rubah, monyet, lemur. Ya, saat ini sudah banyak peneliti yang menyebutkan bahwa hewan itu merupakan anggota keluarga dari karnivora dan spesies tersebut memang dikatakan misterius. Namun selanjutnya banyak sekali artikel tentang makhluk kayan mentarang muncul di berbagai media. Selain telah bertanya kepada penduduk sekitar, tim WWF juga telah bertanya kepada ahli mamalia untuk memberikan identifikasi spesiesnya. Namun sayangnya, usaha tersebut tidak ada yang berhasil. Beberapa ahli biologi mencatat kesamaan hewan kayan mentarang dengan lemur dan mengambil kesimpulan bahwa makhluk tersebut adalah vivaret atau anggota dari family Musa. Kebanyakan spesies vivaret memang misterius dan sulit dipotret dalam keadaan hidup. Bahkan banyak spesies yang belum berhasil difoto sama sekali. Karena ekornya yang panjang,